Trendingnya Gamis Lesti mendapat perhatian khusus dari main regab, Sandiaga Uno. Ada Gamis Lesti di Pasar Tanah Abang sudah beli belum sob? Kata Menteri Sandiaga dalam unggahannya Hami dua lebaran Pasar Tanah Abang banjir pembeli. Wow, ternyata Lesti trending dimana-mana. Tak hanya lagunya tapi gamis yang ia kenakan menjadi trending. Sehingga hal tersebut juga sampai mencuri perhatian menparagraf Sandiaga Uno. Dan hal tersebut kemudian dibalas kocak oleh sang suami Lesti, yakni Rizky Bilar. Wah, jadi pengen beli buat istri saya, Pak. Kata Rizky Bilar membalas unggahan men paragraf tersebut guys tentu hal tersebut menjadi hal yang cukup kocak dan mendapatkan komentar langsung dari para lesla lover yang emang udah menunggu komentar jenaka dari Rizky Bilar tersebut guys